udah artinya pak Lalu kalau ada, udah pak. kepake, udah Jadi, ada, pak. bapak nggak mau beli, nggak mau, gak, gak. udah orang oh, jual berangkal kirain -kira. gue. Hah. Udah. udah saya aja yang beli kalau gitu, beli apa? beli apa? paku paku udah, paku berapa banyak? berapa? satu, satu kilo, satu biji, udah satu biji, mau nih. copot, udah udah udah hmm. saya kasih gratis nih, satu, saya satu, kasih dua, dua. tuh, udah saya kasih dua, nggak bener nih, ah pak. Ya, beli. apalagi? apalagi Pak. Mau beli enggak? Apa? apa? Paku dua. <laughs>